saya sedang berada di Indonesia International Motor Show 2023 J Eco Kemayoran. Seperti apa interior dari mobil-mobil baru yang sedang menjadi hot item di IMS kali ini? Langsung aja yuk. Eh hey, bro akbar. Eh hey, bro dari mana bro? Biasa tempat mobil. Oh. Ada apa di sana bagus-bagus ya mobilnya? Ya? Pastilah keren-keren. Ya. Kemana ini? ini kita mau ke sini nih, mumpung di depan boothnya nih, mau lihat, -lihat motor baru ah. yang lagi lagi hits di dalam, okay. yang lagi hot, pokoknya kita mau intip, kita lihat. Mungkin okay. ada juga yang pakai Mb-Tec Nanti kita kabarin lagi deh mas. Oke okay, siap. Ya, lanjut. Lanjut dong. Oke. Okay. Ntar jangan ditinggal ya. Oke. Okay. Nah, sudah berada di dalam boot motorcycle di ajang IMS 2023 nanti kita akan muter-muter cari tahu ada motor hot apa yang dipajang di sini biar nggak penasaran ikutin saya yuk Oke, gimana? Udah lihat ada mobil baru dan motor baru apa yang terpajang di IMS 2023? Nah, mungkin Anda salah satunya udah ada membelinya. Jangan lupa follow sosial media MBTech yang ada di bawah ini. Dan juga berikan jempol Anda serta subscribe channel MBTech TV. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.